Bersama saya, Eric Milano Kali ini bersama Carlos Ramal Dalam kolaborasi musik ba ba ba ba ba Kalau ini Carlos bilang, Carlos telah dalam kolaborasi ini <tik> ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.